Wilayah Suan Barat pernah menjadi salah satu dari empat wilayah Suan besar. Namun, sampai sekarang, wilayah yang luas ini telah mengalami transformasi drastis. Faktanya, tanah dan langit sama sekali gelap gulita. Sementara itu, aura iblis kental meresap ke langit dan setelah aura iblis berkumpul dan mencapai batas tertentu, mereka akan berubah menjadi awan iblis. Akhirnya, hujan iblis akan turun dari langit ke segala arah. Jauh di dalam setiap area yang diserap oleh aura iblis Ada banyak raungan yang dipancarkan Sementara itu Raungan ini semua dipenuhi dengan kekerasan dan kebrutalan Sebuah pegunungan di wilayah Suan Barat Sampai sekarang Suasana awalnya damai dan tenang di pegunungan ini sudah hancur Binatang buas iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari pegunungan secepat mungkin Sementara itu Dimungkinkan untuk secara samar-samar melihat banyak sosok yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan ini. Saat ini, mereka semua berkumpul bersama. Selain itu, mata mereka mengandung rasa takut yang kaya saat mereka melihat punggung mereka. Sizzle-sizzle, jauh di belakang mereka, gelombang aura iblis berguling. Sementara itu, ada mata merah jahat yang tak terhitung jumlahnya dalam aura iblis. Mereka secepat hantu dan tawa tajam yang memekakkan telinga akan terdengar terus-menerus. Saat gelombang aura iblis melesat ke depan, mereka benar-benar menembus banyak binatang dan manusia iblis di depan mereka. Darah lebat menyebar bersama dengan pekikan tajam. Ini mirip dengan berburu. Namun, sampai sekarang, semua makhluk hidup ini adalah mangsa sedangkan Himo adalah pemburu tanpa ampun. Meskipun wilayah Swan Barat sudah lama diduduki oleh penjara iblis, tempat ini terlalu luas. Sementara itu, banyak manusia dan makhluk hidup tidak punya waktu untuk melarikan diri dan mereka terjebak di wilayah ini. Menghadapi imo yang kuat, yang bisa mereka lakukan hanyalah bersembunyi dengan hati-hati seperti sekelompok tikus. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa nasib kejam akan menunggu mereka jika mereka ditemukan. Tempat ini berada di dekat perbatasan wilayah Suan Barat. Jika mereka dapat melarikan diri, mereka akan dapat mencapai tempat yang aman. Perbedaan antara kedua tempat ini setara dengan perbedaan antara surga dan neraka. Semua orang melekat pada pemikiran ini saat mereka mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di dalam hati mereka. Namun, ketika mereka melihat bahwa Imo perlahan-lahan mengejar mereka, keputusasaan dan kesedihan muncul di hati mereka. Apakah kita pada akhirnya tidak dapat melarikan diri? Kabut berdarah melayang dari belakang dan mewarnai wajah banyak orang yang merah. Segera, mereka dengan cepat menghapus jejak darah di wajah mereka. Namun, tepat ketika keputusasaan di mata mereka melonjak ke puncaknya, seseorang tiba-tiba berhenti sebelum dia kaget melihat langit yang jauh. Suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Selanjutnya, Sekelompok awan gelap bergegas mendekat. Ketika awan gelap itu perlahan-lahan mendekati mereka, mereka akhirnya menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pasukan yang terdiri dari manusia-manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya. Angka yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah. Mereka seperti segerombolan belalang saat mereka mengusir matahari. Sementara itu, keinginan bertarung yang menakutkan berkumpul sebelum itu benar-benar mendorong kembali aura iblis yang menakutkan yang merasuki wilayah Suan Barat, memaksa mereka untuk mundur terus-menerus. Itu adalah, semua orang yang melarikan diri di pegunungan ini tiba-tiba berhenti. Ketika mereka menatap tentara yang bergerak dari segala arah, kegembiraan liar tiba-tiba melonjak di mata putus asa mereka. Ah ah ah, mereka melambaikan tangan dengan gila sementara tangisan yang tajam terdengar. Pemandangan ini, yang muncul pada saat yang paling sulit, memberi mereka dorongan untuk menangis. Tentara Imo yang mengejar mereka dari belakang tiba-tiba berhenti. Sementara itu, mereka menggunakan mata merah-merah mereka untuk menatap pasukan aliansi besar yang muncul. Segera, ketakutan melintas di wajah mereka. Segera setelah itu, tangisan tajam terdengar sebelum aura iblis benar-benar mulai mundur dengan cepat. Biaya, namun, tepat setelah mereka mundur, sebuah teriakan ledakan yang teratur, yang menyebabkan tanah bergetar, terdengar. Segera setelah itu, Yuan Power di sekitarnya berubah menjadi kekerasan sebelum pilar-pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya bersiul ke depan dan menyerang dengan gila-gilaan terhadap tentara Yimo. Bang-bang-bang, tanah itu bergetar hebat, tentara Yimo yang menakutkan runtuh di bawah serangan yang luar biasa ini. Bahkan, bahkan aura iblis mereka benar-benar diberantas. Tiga tentara aliansi yang hebat mendengarkan, mengambil formasi dan mendorong maju. Sepanjang jalan, jika kamu bertemu mau mana saja, bunuh dia segera. Teriakan dingin yang indah yang dibalut oleh Yuan Power yang megah menyebar di langit dengan cara yang sangat keras. Sebelum itu bergema di seluruh tempat. Dimengerti, tentara yang tak terhitung jumlahnya merespons dengan teratur. Suara yang diaglomerasi dari ribuan tentara menyebabkan udara bergetar sampai bahkan mulai berdengung. Banyak prajurit bersiul ke depan. Ketika mereka maju, mereka jelas membentuk formasi pertempuran. Dengan melakukan itu, jika mereka diserang, mereka akan dapat merespons dengan cepat. Banyak sosok di pegunungan, yang semuanya diselamatkan tepat waktu, menatap kaget pada kerumunan tentara yang menyapu langit seperti segerombolan belalang. Setelah itu, keinginan pertempuran yang menakutkan, yang telah dia glomerasi bersama, menyebabkan tubuh mereka mendidih. Kalian semua harus meninggalkan wilayah Suan Barat secepat mungkin. Seorang anggota Eselon atas dari tiga tentara aliansi bergegas keluar. Kemudian, dia melihat mereka, sebelum dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Setelah itu, dia dengan cepat kembali ke posisinya. Itu adalah pasukan dari tiga aliansi besar. Mereka mengambil kembali wilayah Suan Barat dan membawanya ke penjara iblis. Beberapa orang jelas mendapat informasi. Karena itu, mereka segera berseru kegirangan setelah melihat barisan ini. Kita, haruskah kita mengikuti mereka? Tiba-tiba, kebencian yang kaya mulai melonjak di mata sebagian orang. Kemudian, mereka mengertakkan gigi sebelum berbalik untuk menatap wilayah Swan Barat, yang sekarang ditutupi dengan aura iblis. Segera setelah itu, mereka berbalik dan meraung. Akhirnya, mereka mengikuti di belakang tentara dan maju ke depan. Kakak adik lelaki perang aku semuanya terbunuh oleh Himo. Kemana lagi aku bisa pergi? Wilayah Swan Barat adalah rumah aku. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati di sini. Petik 2 tidak ada yang tahu siapa yang melepaskan raungan sengsara ini. Namun, mata banyak individu dengan cepat memerah. Pada saat berikutnya, orang-orang ini yang melarikan diri secara menyedihkan karena ketakutan sebelumnya. Tampaknya telah mendapatkan kembali keberanian mereka ketika mereka berbalik dan dengan cepat mengikuti pasukan aliansi. Hanya raungan marah yang sesekali terdengar, menunjukkan rasa sakit di hati mereka. Komandan, berdiri di langit. Satu peleton kecil dari pasukan aliansi melihat keributan di bawah sebelum mereka berbalik untuk melihat komandan mereka. Biarkan mereka mengikuti kita, mereka perlu membalas dendam juga. Dengan kepala aliansi yang memimpin pasukan dan begitu banyak tetua di sekitarnya, tidak ada yang salah. Kita hanya perlu melingkari Imo. Komandan itu menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, ia bisa berempati dengan mereka. Ini karena dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya. dimengerti tentara aliansi itu seperti semburan besar. Sejak mereka melintasi wilayah Swan Barat, mereka mulai bergerak maju dengan gaya baja yang teratur. Sepanjang jalan, di mana saja mereka lewat, Yimo yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh mereka. Dimanapun mereka lewat, api perang akan mengamuk, mengubah tempat itu menjadi berantakan total. Namun. Meskipun ditekan oleh tentara aliansi besar-besaran, penjara iblis tidak bergerak. Keheningan mereka membuat seseorang merasa lebih tidak nyaman. Menurut laporan intelijen kami, pasukan paling kuat di penjara iblis semuanya berkumpul di kota Suan Barat. Kota itu dulunya merupakan markas Sekte Suan Barat. Namun, Sekte Suan Barat dihilangkan oleh penjara iblis. Sementara pasukan besar itu maju, Tang Sin yang terletak di tengah-tengah tentara Melihat ke kejauhan Sementara itu Ada ekspresi dingin dan tegas di wajahnya yang cantik Selama beberapa bulan terakhir Belum ada kegiatan dari penjara iblis Mereka pasti sedang mengerjakan sesuatu secara diam-diam Karena itu Semua orang harus tetap berhati-hati Petik 2 Ying Huan, Huan dan Lindung mengangguk Mengingat karakter penjara iblis tidak mungkin mereka hanya duduk dan menunggu kematian mereka. Bahkan, mereka telah bertarung dengan Yimo berkali-kali sejak Perang Dunia Kuno. Namun, mereka belum pernah melihat Yimo berakting dengan cara ini. Alasan mengapa mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang kemungkinan karena mereka takut pada kita. Bagaimanapun, situasinya sekarang berbeda dari sebelumnya. Retak antara pesawat telah disegel, dan mereka tidak lagi memiliki aliran bala bantuan terus-menerus. Mereka juga tidak memiliki kaisar imo. Karena itu, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kita. "Flemaster perlahan berkata, 'Apapun itu, yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Ekspresi serius muncul di wajah-wajah kematian guru yang tidak bersalah." Kemudian dia melihat ke kejauhan dan bergumam. Alasan mengapa kita memiliki keuntungan adalah karena guru menyulut reinkarnasinya. Karenanya, apapun yang terjadi, kita harus memenangkan perang ini. Petik 2. Semua orang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sampai sekarang, setiap kekuatan yang kuat di dunia ini dikumpulkan di tempat ini. Karena itu, jika mereka gagal, kemungkinan tidak ada orang lain yang bisa menghentikan penjara iblis. Pada saat itu... Seluruh dunia akan menjadi seperti wilayah Suan Barat, dan semua makhluk hidup akan menjadi mangsa penjara iblis. Dengan kecepatan kita saat ini, tentara harus mencapai gurun besar Suan Barat dalam dua hari. Tang Sin Lian menghirup udara dalam-dalam, dadanya yang tebal naik dengan lembut sebelum dia berkata, tidak mungkin kita bisa mundur. Karena itu, demi setiap makhluk hidup di dunia ini dan orang-orang penting yang kita sayangi, izinkan kami untuk bertarung dengan semua kekuatan kami. Gurun Besar Wilayah Suan Barat Ini adalah wilayah paling luas di wilayah Suan Barat. Di masa lalu, lautan pasir kuning akan membentang tanpa henti. Namun, sekarang, pasir itu berubah menjadi hitam pekat. Aura Iblis jahat bangkit dari dalam gurun. Gurun yang megah dan besar ini sekarang benar-benar tercemar. Sementara itu, sebuah kota yang menjulang berdiri sendirian di tengah gurun ini. Kota ini pernah menjadi tempat paling berkembang di seluruh wilayah Suan Barat. Namun, sampai sekarang, tidak ada jiwa yang terlihat. Sementara itu, aura iblis kental menyelimuti tempat ini dan orang bisa samar-samar melihat mata ganas merah yang tak terhitung jumlahnya berkedip dalam kabut iblis. Ada menara hitam tinggi di tengah kota. Menara tinggi ini berukuran puluhan ribu kaki dan menghadap ke seluruh kota. Saat ini, ada beberapa sosok hitam berdiri di puncak menara ini. Sementara itu, mereka semua melihat ke arah utara. Ini karena mereka bisa mendeteksi bahwa tekanan mengerikan perlahan-lahan merayap dari arah itu. Akhirnya, mereka akan tiba berdiri tepat di depan. Heaven Seed King, yang mengenakan jubah hitam, tersenyum tipis. Wajahnya sangat adil dan senyum di bibirnya bahkan terlihat cukup hangat dan ramah. Namun. Mata hitamnya yang gelap tidak memiliki emosi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, kita tidak lagi harus bersembunyi. Aku benar-benar berharap untuk membunuh mereka semua. Berdiri di sampingnya, seorang pemuda kurus mengulurkan lidah merah sebelum dia memukul bibirnya saat dia tertawa berkata, "Apakah kamu semua siap?" Raja Kursi Surga tersenyum dan berkata, "Ya, semua orang yang berdiri di belakangnya menyeringai sebelum mereka mengangguk." Sementara itu... Kebrutalan tak berujung melonjak dalam tawa mereka. Sangat baik, Heheven King meregangkan pinggangnya, sebelum senyum di bibirnya semakin hangat. Ketika dia melihat ke arah utara, cahaya tajam gila-gila mulai menumpuk jauh di dalam matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku benar-benar menantikannya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1292, Gurun Suan Timur Besar. Matahari terbenam menggantung di langit di atas pasir kuning gurun besar Ini seharusnya menjadi pemandangan yang spektakuler Namun, tempat ini saat ini ditutupi oleh demoniki yang meluap Seruan-seruan tajam yang tak terhitung jumlahnya sesekali terdengar Memberikan jejak kesedihan tambahan pada pemandangan yang menakjubkan ini Ledakan Pemandangan ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui Sebelum langit tiba-tiba bergetar Iblis-iblis yang memenuhi gurun besar tampak menggigil seolah terpengaruh. Sebuah garis hitam tiba-tiba muncul di cakrawala dan meluas dengan cepat. Dalam beberapa menit, itu sudah berubah menjadi lautan manusia yang tak berujung yang mengelilingi seluruh padang pasir yang luas. Swash-swash-swash, suara angin deras yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terdengar di langit. Aura dan niat bertarung pasukan besar berkumpul dan tampaknya menutupi langit saat mereka bergerak maju. Barisan ini akan menakuti siapapun. Demoniki yang merasuki gurun terus didorong kembali di bawah tekanan niat pertempuran yang menakjubkan itu. Berhenti. Dalam formasi utama, Tang Sin Lian melihat gurun besar yang muncul di depan mata mereka. Kilatan dingin melintas di matanya yang cantik saat suaranya yang dingin bergema di antara ketiga pasukan itu. Tiga tentara masuk ke formasi dan menghapus ki iblis. Dimengerti. Suara yang tak terhitung jumlahnya menjawab dengan tertib. Selanjutnya, kekuatan Yuan yang luas dan perkasa tersapu dan langsung menyerbu ke padang pasir. Gurun hitam pekat awalnya mulai mendapatkan kembali beberapa warna aslinya saat Yuan Power menyapu, dan bahkan langit menjadi sedikit lebih jelas. Tidak mungkin untuk melihat awal dan akhir dari pasukan aliansi besar. Formasi pertempuran yang dihubungkan dari kepala ke ekor mulai menyebar seperti kipas saat mereka perlahan mendekati gurun Great Western Swan. Akhirnya, tentara memasuki gurun dan menghapus ki iblis. Bumi bergetar ketika mereka berbaris menuju tengah padang pasir. Seluruh padang pasir bergetar, langit dan tanah pada dasarnya sepenuhnya ditempati oleh sosok manusia. Ini adalah pertemuan semua pakar di dunia. Tentara aliansi maju selangkah demi selangkah. Anehnya. Mereka tidak menemui hambatan, karenanya dalam waktu singkat satu jam, pasukan aliansi secara bertahap terhenti. Mata merah penuh kebencian yang tak terhitung banyaknya berbalik, sudah melihat ke arah tempat tertentu di kejauhan. Ada sebuah kota besar di tengah gurun hitam ini, itu berbaring di sana seperti binatang buas dari kedalaman neraka, sementara aura menakutkan menyebar samar-samar. Bahkan niat pertempuran mengerikan dari tentara aliansi menjadi lamban dalam menghadapi aura itu. Apakah ini markas penjara iblis? Tentara aliansi berhenti 100 mil dari kota. Kedua belah pihak terdiam saat atmosfer semakin bertambah. Semua orang tahu bahwa begitu atmosfer ini pecah, pertempuran paling menakutkan dalam seribu tahun akan meletus. Haha, semua orang akhirnya ada di sini. Aku sudah lama menunggu di sini dengan penjara iblis. Petik 2, suasana yang hampir solid berlangsung untuk waktu yang lama, sebelum demoniki tiba-tiba berkumpul di atas kota, dan sosok berjubah hitam perlahan muncul. Dia melihat pasukan aliansi yang jauh, yang memenuhi langit, dan tersenyum ketika suaranya yang hangat bergema di seluruh gurun. Banyak tokoh ditembak dari tentara aliansi dan muncul di depan. Mata biru sedingin es Ying Huan Huan menatap sosok hitam yang sudah dikenalnya saat dia berbicara dengan suara yang samar. Sudah lama Raja Kursi Surga. Haha, memang, kami belum bertemu selama ribuan tahun. Tidak terduga bahwa Ice Master masih secantik sebelumnya dan tetap menjadi sumber kekaguman. Raja Kursi Surga di tembok kota tersenyum kepada Ying Huan Huan saat dia menjawab. Sejujurnya, aku sedikit lelah setelah bertarung selama bertahun-tahun. Mengapa kita tidak berjabat tangan dan mengakhiri konflik kali ini? Bagaimana menurutmu, Raja Kursi Surga tertawa pelan? Hal-hal kotor, kalian semua harus senyalah dari dunia ini. Tempat ini bukan milikmu. live death Master mengangkat matanya yang besar dan dengan malas berkata, The Heaven Seat King tersenyum. Dia mengangkat kepalanya saat tatapannya seolah menembus Cakrawala. Kembali, kami juga ingin melakukannya. Mengapa kamu tidak membantu kami membuka celah di antara pesawat dan mengizinkan kami untuk kembali? Petik dua. Begitu kalian semua telah dimurnikan. Jiwa kamu harus dapat kembali kemanapun kamu inginkan. Kata Guru Api. Hahaha. Kalian semua bersikap kasar seperti biasanya. Tidak ada dari kalian yang telah berubah setelah bertahun-tahun. Tawa keluar dari samping Raja Kursi Surga. Kabut hitam melonjak. Dan beberapa sosok muncul. Raja kursi kedua yang tampak mudah menggelengkan kepalanya pada Flame master saat ia berkomentar. Kalian sepertinya benar-benar tidak mati. Master tata ruang menatap wajah-wajah yang akrab ini dan tanpa sadar tertawa dingin. Juga, mata cantik Ying Huan-Huan dingin dan tanpa fluktuasi emosional. Dia memandang Raja kursi surga dan perlahan berkata, Jangan khawatir, kita harus bisa mengakhiri perang yang panjang ribuan tahun ini. Kamu tidak akan memiliki kesempatan ketiga. Petik 2. Tidak bijak untuk begitu percaya diri ketika mendeklarasikan hal-hal seperti itu. The Heaven Sheep King tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia dengan ringan mengayunkan tangannya. Keluar penjara iblis. Kalau tidak, kita akan dipandang rendah oleh orang lain. Petik 2. Gemuruh. Gurun tiba-tiba bergetar hebat ketika dia melambaikan tangannya. Setelah itu, semua orang melihat gurun mulai membelah dan iblis kental keluar seperti cairan. Imo yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah keluar dari neraka, dan dengan cepat menutupi sisi lain gurun. Tidak mungkin untuk menghitung jumlah imo. Sosok iblis membentang ke ujung pandangan seseorang. Jelas bahwa semua kekuatan penjara iblis telah dikumpulkan di sini. Barisan seperti itu tampaknya tidak lebih lemah dari ketiga pasukan aliansi besar. Ledakan Tanah bergetar ketika makhluk besar perlahan naik di dalam kota. Delapan lengan iblis yang sangat besar menjulur. Seolah-olah udara itu sendiri terkoyak olehnya. Ini adalah Raja Iblis-Iblis kosmik. Sepertinya semua orang ada di sini. Life death Master memandang Raja Iblis jahat kosmik dan berkata ketika ekspresi dingin melintas di wajah kecilnya. Kami akan menghentikan kelompok Heaven Seat King. Individu kuat lainnya dan pasukan penjara iblis akan diserahkan kepada kalian semua. King Huan-Huan menoleh, dia memandang Tang Xinlian, Marten Kecil, Ling Kingzu, King Tan, King Zi dan yang lainnya saat dia berkata. Dimengerti, semuanya perlahan mengangguk, apakah ini awal dari pertempuran yang menentukan? Tiga tentara, dengarkan, ini pertarungan terakhir kita. Kami akan selamanya terbebas dari ancaman apapun jika kami menang. Jika kita kalah, nasib menyedihkan wilayah Suan Barat ini akan menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Petik 2. Tang Sin Lian mencengkeram pedang panjangnya dengan erat dan tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Jika kita ingin melindungi mereka yang kita sayangi, maka bertarunglah. Pertarungan. Mata individu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah padam saat raungan keras terdengar. Bunyi gemetar bumi menyapu tempat itu seperti badai. Mengangkat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Bang, tiga tentara aliansi besar mulai bergerak. Dan Yuan Power yang tangguh terbuka. Itu melonjak maju seperti air banjir. Menciptakan formasi pertempuran. Mata mereka sepenuhnya merah saat mereka menuju penjara iblis. Haha. Dengarkan penjara iblis. Bunuh mereka semua untuk memenuhi kehendak kaisar. The Heaven Seed King juga tertawa keras. Tawanya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang brutal. Biaya, sebuah lolongan tajam meletus dari dalam pasukan penjara iblis dan demoniki menyebar. Sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi tanah saat mereka maju ke depan. Akhirnya, mereka bentrok dengan banjir seperti tentara aliansi. Bang! Dua aliran yang tampaknya tak berujung menabrak satu sama lain saat seluruh padang pasir bergetar. Yuan Power dan Demoniki terjalin erat dan bertarung di udara. Darah segar mewarnai tanah itu dalam sekejap. Bau darah dan tangisan yang gila menggema di seluruh negeri. Menyebabkan matahari bergetar dan bersembunyi di awan. Mari juga menyerang. Sosok Ying Huan Huan bergerak dan menembak ke depan. Pada saat yang sama, kelompok Heaven Seat King di tembok kota langsung menghilang. Ketika mereka muncul berikutnya, mereka sudah di depan kelompok Ying Huan-Huan. The Heaven Seed King tersenyum dan melihat kelompok Ying Huan-Huan yang berdiri di depan mereka. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Ying Huan-Huan saat dia berkata, Ice Master, kamu tidak cocok untukku dalam kondisi ini. Ying Huan-Huan diam, dia tiba-tiba berbalik dan tiba di depan lindung. Di bawah tatapannya yang tertegun. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan bibirnya yang dingin dan lembut ditekan dengan lembut di bibir Lindong. Ekspresi rumit naik di kerumunan di sekitarnya. Ini karena mereka melihat banyak simbol es aneh muncul di tubuh Ying Huan-Huan ketika kidingin dari tubuhnya tumbuh semakin menakutkan. Lindong menatap wajah cantik yang hanya beberapa inci jauhnya. Dia juga bisa melihat rambut dan mata biru sedingin es Ying Huan-Huan secara bertahap menjadi seperti kristal pada saat ini. Rasa dingin yang asing dan menakutkan perlahan-lahan memancar dari dalam tubuh Ying Huan-Huan seolah-olah itu bangkit. Ini menyebabkan Lindong merasakan rasa sakit menusuk dingin di bibirnya. Maaf, ekspresi minta maaf melintas di mata Ying Huan-Huan. Setelah itu, dia perlahan mundur. Mata seperti kristal berisi beberapa rasa takut dan khawatir saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan melepaskan sarung tangan salju putihnya. Mengungkapkan lengan kristalnya. Banyak simbol es berkedip dengan kilau aneh di lengannya. Biarkan perang dunia ini berakhir di sini. Aku tidak punya kesabaran untuk terus bermain dengan kalian semua. Petik dua. King Huan-Huan menatap Raja Kursi Surga. Suaranya sekarang menjadi jauh lebih halus. Tampaknya ada sedikit emosi di dalamnya. Rambut kristal panjangnya menari dengan lembut. Pada saat ini, dia memiliki semacam es yang tidak bisa disentuh. Es dingin seperti itu bahkan memiliki perasaan ilahi. Namun, itu juga agak jauh dan asing. Lindong memandang sosok dingin dan asing. Kedua tangannya tanpa sadar mengencang perlahan. Sementara tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa Ice Master yang sebenarnya akhirnya sepenuhnya terbangun. Ke, kenapa? Dia menunduk sedikit. Dan suara serak akhirnya muncul saat tubuhnya bergetar. Tampaknya ada kemarahan tak berujung yang terkandung di dalamnya.